Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera. Sama-sama Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okay, hari ini kita dah masuk bab tiga. Itupun bab baru tentang uh, supply and demand. Maksudnya sebelum ni kita dah belajar S bab satu, kita dah belajar bab dua S supply and demand. Baik. Kali ini kita akan belajar price action. Masuk bab tiga atau pembab empat dan bab seterusnya adalah lebih kepada price action. Kita akan belajar fakeout, kita akan belajar compression dan kita akan belajar macam-macam bab bab tiga ni kita akan belajar fake out Okey, apa itu fake out? fake out adalah berlaku apabila ataupun nama lain bagi fake out adalah fake break out ataupun fake -y. dia teori, saya lukiskan dulu like, sepuluh saya lukiskan tekanan ada satu press naik ke atas buat dua resistance, untuk fake out berlaku mesti paling kurang minimum dua resistance, di sini berlakunya R1 dan R2 Let's suppose kita ada dua resisten R1 and then kita ada R2. So, fake out ni, fenomena uh, fake out ni berlaku apabila price break R1 dan R2 tetapi dia tak break terus ke atas. Sebaliknya, lepas dia break, maka dia terjun ke bawah. So, pergerakan ini, pergerakan yang bulat kat sini, yang atas saya, saya tandakan sini, ini dipanggil fake out. Eh, fake out ataupun fake fake breakout maksudnya breakout yang menipu dia break tetapi terjun ke bawah untuk setup buy pun sama juga let's suppose you ada satu support support ok kita ada dua support yang sama baris eh? dua support yang sama baris menjadi significant support katakanlah price break support sepatutnya dia break, dia break terus tetapi lepas dia break dia boom naik ke atas. So ini adalah fake cup. So saya tandakan sini S1 S2. Sebelum ni kita dah buat assignment tentang tentang apa ni? Significant support, significant resistance, apa ciri-ciri significant support, apa ciri-ciri significant resistance. So senang kita nak teruskan dalam pembelajaran kita dalam bab ah Masterclass ni apabila kita dah biasa melukis so fake out ni untuk ni fake out ke bawah ni the break support boom dia naik ke atas the break ke atas and then dia terjun ke bawah saya bagi contoh di sini GBP <coughs> USD kita ada dua support di sini saya tandakan ni sebagai S1 let's suppose this is your S1 and then this is your S2 dan you partikan S1 dan S2 sama baris exactly sama baris so cara tandakan fake out ni ialah you ambil satu line ok you letak dia dekat bawah ni lebih kurang sama baris uh, berapa jauh sama baris tu mesti sama baris exactly satu pip dua pip terpulang jangan lebih macam kalau macam ni letak sama baris eh? macam ni letak sama baris sini bukan fake out yang atas so yang bawah ni you, you, you tengok dia sengat kan so this is not the one Okay, kita nak yang sama baris kalau you jumpa something like this which is very very good sama baris S1 S2 sama baris dan you perhatikan di sini kalau perhatikan di sini apa yang berlaku di sini ialah berlaku fake out price break S1 S2 tetapi dia boom naik ke atas ok the boom naik ke atas so ini adalah fake out so kita tandakan fake out kita di sini ok ini adalah contoh set Fake out Alright Ini untuk set up fake out buy So macam mana nak entry Nanti kita akan belajar uh, Ini contoh set up fake out buy Dan di sini kita ada GBP Kanada Kita ada set up fake out sell Katakanlah kita ada Di sini nampak <coughs> Resistance ada lot Resistance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So mana kita nak ambil Letak satu horizontal line sini Kalau boleh kita tak nak pakai horizontal line Sebab kaki dia berserabut Kita nak pakai trend line Okay, trendline, you letak tegak-tegak and then, kalau katakanlah you buat tak rata you buat try, buat trendline tak rata, apa you buat? you buat trendline properties pergi dekat parameters copykan saja value yang atas control c dan ctrl v kan, di value yang bawah so dia akan otomatis rata, and then klik yang dekat tengah dia ni, adjust adjust, dia cari di mana signifikan resistance yang kita dah belajar, so kalau you perhatikan kat sini, kita ada satu signifikan resistance yang sangat jelas di sini, ada R1, R2, R3, R4, R5. So, ni satu setup fake out yang sangat cantik. Okay, setup fake out yang cantik di mana ada lagi banyak significant resistance. So, saya tandakan sini dengan anak panah lah. So, this is your R1. Anak panah satu, anak panah dua, anak panah tiga, R3, R4, R5. So, untuk lebih cantik, you tulis lah kat sini. R1, <coughs> R1. R2 ok and then R3 sebab nanti untuk marking untuk marking kita senang nak, nak, nak faham bila you tulis arwah dan R2, R3 sama baris, so I dah tahu bahawa ianya adalah set up, fake out so kawan-kawan lain pun tahu ini adalah set up, so, R4, R5 so, bila ada sama baris biasanya ini adalah signifikan resistance eh? ini signifikan resistance R1 R2 R3 R4 R5 satu orang oh cakap kebarang kalian setup up akan berlaku so biasanya price akan break R1 R2 R3 R4 ni signifikan resistance dia akan break ke atas tetapi dia bukan break terus sebaliknya dia break ke atas and then dia terjun ke bawah so, disinilah tempat kita nak entry ok so R1, R2, R3, R4 price naik ke atas sini telah berlaku setup fakeout setup fakeout adalah setup wajib wajib untuk kita entry ataupun sebelum you nak entry mana-mana sebelum ni kita wajar supply zone, demand zone SNR, RBS, SBR kalau ada setup fakeout di tempat-tempat tersebut berlaku setup fakeout di kawasan supply zone di kawasan demand zone ianya sangat cantik macam saya saya akan entry bila ada setup fake out sahaja so ada setup fake out sama ada setup fake out sell atau fake out buy maka peluang untuk you membuat profit lebih mudah lebih mudah so dekat sini uh, ini baru teori asal Bentar so, lagi saya akan uh, di video selanjutnya saya akan ajar macam mana nak entry dekat Dekat sini, dekat hujung ni Ataupun macam mana nak entry dekat bawah ni Ataupun entry dekat bawah ni uh, Menggunakan setup fakeout. out Bahkan masa sekarang ni alat teori saja, Ataupun dia punya pengenalan eh. Maksud, Maksudnya, maksudnya pula Maksudnya bila you ada signifikan resistance You jaga-jaga Biasanya price akan Buat fake out. Fake breakout ataupun fakey. The boom naik atas laju-laju Lepas tu dia terjun ke bawah ini yang ramai yang kena ramai trader yang kena bila dia follow trend ataupun dia follow follow market eh Kata, dia cakap follow so bila ada arwah lah tu lah, tri, price break dia akan follow buy bila ada follow buy lepas dia buy masa tu price terjun macam juga di sini kita ada significant support price break ke bawah ramai yang akan sell kat ni dia terperangkap lepas dia sell boom price naik atas kita tak nak macam tu kita nak Uh, kita mempunyai kelebihan eh? set up fake out ni adalah set up rahsia big trader, sebenarnya ni adalah mainan daripada big big trader soros and the gang and siapa-siapa-siapa tu semua, whatever is but, harap you all akan faham ataupun lebih mendalami set up fake out ni sebab ianya set yang sangat-sangat profitable, banyak-banyak set yang saya ajak, idea QM ke, Fakeout, ke, but, kalau ada fake out, memang profitable which is very-very important Okey, video selanjutnya saya akan ceritakan macam mana sistem ni berlaku kenapa fake out berlaku kenapa fakey berlaku apa yang big trader buat kenapa big trader buat saya tak fake out siapa yang gerakkan makai semua dalam video selanjutnya hingga bertemu kembali dalam video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh